Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Allah. rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasohbihi al salim. Nahula wa naqunta ila billah. Salam rahayu rahayu rahayu saking tumati untuk kita semuanya. Saudaraku di mana berada semoga senantiasa dalam rohmat kebahagiaan dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini karena banyaknya laporan baik itu dan dari tokoh masyarakat disarmen dan juga dari wali santri dan santri kami sendiri yang banyak laporan, kita menyampaikan tidak berani ngaji gara-gara ada isu tentang pocong. Dan ini juga alhamdulillah tadi dari pak Putin, dan menyampaikan ke pemerintahan desa. Takutnya nanti timbul fitnah atau kami gawe-gawe, ya, dia menggaitkan seperti itu. Makanya, ini resmi ada dari BPD juga nyampaikan, dari perangkat desa, dari Cewakimba Muti nyampaikan ke BPD dan yang ke desa untuk supaya ditangani tentang pocong ini dan ini juga bisa jadi pocong jadi jadian arti oknum yang seolah-olah pocong tapi bukan pocong atau juga ini biar jadi orang yang ngambil tanah kuburan itu tanah kuburan itu diambil. akhirnya pocong itu pada datang juga bisa jadi juga biasanya itu untuk disempurnakan jadi nanti wallahualam, wa wa alam, nanti kita tunggu nanti kita, hasilnya kita berserah diri aja, ini bukan minimisasi atau bukan yang lain kita berserah diri sama Allah minta yang terbaik aja nanti ya biar ada manfaatnya bagi masyarakat percinta ini insya'atan kekuatan-kekuatan banca dengan ya Allah berkaitan Rasulullah kami berserah diri ya Allah berikan pertolongan banca dengan ya Allah Al-Fadihah Alhamdulillah insya'atan Bismillah Bismillah Ya Allah Allahumma, Allah, Allahumma, Allahumma, Allahumma, Allahumma, Allahumma, Allahumma, Allahumma, Allahumma, Allahumma, alaihi wasallam yang hak ya Allah sungguhnya apa yang bikin resah masyarakat teman ini ya Allah Memang. Allah <tuh> Assalamualaikum Assalamualaikum, selamat malam. Tergum kita suaranya. Sampai dengan siapa ini? Proteksi tidak bisa bohong, kalau tidak bohong, kami, Allah tidak bisa bohong, tapi bohong, bohong, bohong, bohong, bohong langsung dia kontak tidak bisa. Tidak bisa ditahan, dia, bisa lari kemana-mana siapa ini? Hmm. Dia penyusup, tak kembali ke tempatnya lagi, Yang meresahkan masyarakat kemarin itu ya Iya kemudian ya, datang-datang ke sana di tempat-tempat perempatan jalan jenuh desa. desa tujuan hmm. apa? kamu juga aslinya juga di orang yang tinggal di sini enggak orang lain atau orang lain jauh, jauh. jauh. yang ada kesini siapa kok bisa kesini kok bisa ada. di ada. Eh? Ada. Ada. tapi kamu bukan bukan istilahnya nyuri-nyuri uang itu bukan ya bukan potong pesugihan bukan penjaga penjaga hmm? hmm, siapa kamu tidak boleh bawa kalau oh dia bohong kamu merasakan kekuatan yang enggak kuat kamu tahan kamu kepanasan yang luar biasa kalau kamu bohong kamu enggak kuat kalau nahan kalau bohong ya enggak boleh bohong, jangan saya protek. nanti meledak nanti, nanti, nanti kamu bohong, saya akan jujur aja kita bantu nanti kamu, sempurnakan kamu kalau enggak ya jangan bohong, Itu apa pasang di situ iya lepas, lepas kamu, aman, aman entah kamu sempurnakan kamu kamu disuruh orang, kamu jujur. Nanti kamu enggak, kamu enggak boleh bohong. Itu kamu jujur aja. Kamu disuruh orang enggak, hmm? disuruh orang. Ayo, kamu tadi mau bohong ya? Kamu katanya gentayangan tadi. bohongan kan? Kamu bohong, hmm. enggak bisa. Ini. enggak usah pasang itu. Kenapa adanya hmm. ya? Ya, tujuanmu apa? disuruh ya orang apa kamu? tidak tidak tidak lah. ini yang tadi kan sudah merasakan itu tidak kamu sudah mencurigakan di sini? sudah enggak? sudah tidak mengambilmu hmm. lebih banyak kamu daripada duyul ya? betul ya? betul ya, banyak rata-rata kamu banyak Bismillahirrahmanirrahim tidak bisa mengambil energi saya Allah Allah Rasulullah Muhammad SAW terpagir Temanmu berapa di sini? Di sini. Ada. Berapa? Macak. Berapa Romano? Ah. Berapa? Kamu. No. Enggak no. ah. bisa tahan kamu. Kak. Ya ngono. Sudah dibilangi. Kamu tak ajar nanti kalau kamu enggak baik-baik aja. Ya, saya udah begini baik jujur aja. Kamu dengan saya kenal enggak kamu? Enggak lihat saya enggak kamu. Waktu, ah, hah? Hah? pernah. Hah. Kamu nakut-nakuti juga ya. Hmm. Jadi kamu bukan bukan jadi-jadian, bukan ya, bukan kamu gentayangan itu, bukan. Kamu memang disuruh ya, suruh orang. Jauh nggak dari sini yang dulu kamu? Oh. Hmm. kamu apa? Kamu ter, kenapa garu di sini, sekitar sini, desa sini? karena terkenal luangnya banyak ya di sini? Ya, iya, itu harus dilaksanakan. ya, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, Ingat, ingat berapa hari kamu tahu? sudah, berapa harian? Ingat kamu? Apa sudah, kamu hari ya harinya? sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, ya sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, kamu. Pada bapaknya, bosnya nggak bisa lihat. Oh, bosnya nggak bisa lihat. Bebas kan, oh, cepat, bisa lihat cepat, Allah cepat, cepat, cepat, cepat, cepat, cepat, cepat, cepat, cepat, cepat, cepat, cepat, cepat, cepat, cepat, cepat, cepat, nanti cepat, cepat, nanti cepat, cepat, nanti gantian cepat, cepat, cepat, nanti cepat, cepat, cepat, cepat, gantian cepat, cepat, cepat, Selamatkan nanti kamu langsung pernahkan, kamu selagi mau jujur, ya kamu namanya dibikin pesugihan ya, iya, ya kamu masih dikasih makan apa kamu? Hmm, hmm? apa? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? hmm, hmm, kamu senang seperti itu? Hmm? Yeah dan anak-anak ngaji sampai takut orang-orang bingung gara-gara kamu ya enggak masih tinggal di sini, start sini terus ya kenapa sih Enggak panggap semua nanti sempurna kan ya kabur nggak bisa nanti ya, gak bisa nggak bisa kamu dapatkan emang tak tarik nanti temanmu kemana aja lah paring nanti temanmu ya kemana tak tarik karena nggak gua anak ngaji masyarakat juga resah ini hmm. setar mana biasanya kamu, Coba tunjuk setar mana kamu berasa paling sering kamu heheheheh hmm. warung-warung tadi ada Kau yang lihat? nunggu hmm? hmm. toko tapi kok ada yang lihat kamu, kok sampai lihat? kamu. sengaja kenapa sengaja? Gitu. Nanti kamu sengaja ya Tuhan padaku kamu dulu loh, kok sampai kamu diperbudak disuruh itu loh kamu saya dikalahkan ya sama dukunnya kamu. kamu kalah ya kamu kok mau disuruh-suruh gitu Takerti sama, sama yang hmm. itu. Aku ditahan, ditawan. Tadi sudah lepaskan tanganmu kan, kamu teriak tadi ya. Bikin nyaman dulu kamu. Allah nyaman dulu, nyaman lebih tenang, lebih nyaman. Jujur. Hmm. kalau masih terus mau terus seperti itu nah, aku akan pergi dari sini mau oh, kenapa? Kena tidak ketahuan tidak teman-teman lu nanti tak tarik nanti silahkan gantian gitu. Kau, tapi kita semurnakan dulu ya walaah semurnakan aja ya iya iya tapi bebaskan tidak kawan. bebas sama orang kata dia bebas Allah bebas putus Allah Akbar. Tak sempurnakan kamu ya. Akuin pula. Iya, tak sempurnakan kamu lebih nyaman aja ya. Kasihan nanti tak habisin tak ganti temanmu tak panggil ya. dua-duanya <tuh> Bismillahir rahmanir rahim. Ustaz Muhammad Rasulullah dengan <Bismillahirrahmanirrahim>. izin Allah <tuh> Taala. <tuh> <tuh> Allahu Sempurna, sempurna. Sempurna, sempurna. Sempurna, sempurna. Malah sempurna dengan di Allah. Masalah, malaikat nah, malaikat malaikat nah, guru-guru kami ya Allah. luar ya. kan? Ya say. ya. Ikut saya. Mana? Aung, ya, ikut ke mana? Ikut, ikuti saya aja. Ucapan saya ikuti aja. Aụndu Bismillah, Nasyidaniradzim, eh apa? Bismillahirohmanirohim. Ashadu allahu ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammad rasulullah. Allahumma masyaAllah ala syaidina Muhammad wa ala ala syaidina Muhammad. Allahumma masyaAllah ala syaidina Muhammad wa ala ala syaidina Muhammad. Masalah ya. kamu sekarang sudah sempurna. Aku saduri lagi. sudah bisa. Aku sudah bisa sadar. yang sudah Aku sudah bisa mengucap syahadat. Iya. Asal doa Allah. As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 Bismillahirrahmanirrahim Yang masih dua, yang masih di semen ini Yang masih dua ya Allah Yang masih dua, tinggal dua langsung masuk jadi satu Langsung masuk Allah tak men. Nama menciptuman lebih oh. tenang lebih tenang lebih tenang lebih nyaman lebih tenang lebih nyaman tenang Samar jam ini. Ah. Hmm? Zaman hmm, yang enggak ngerti di ya. Iya. Iya. Hmm? satu tenaga berdua itu. kamu ikut enggak ikut-ikut di sini ya. Iya. Nama kamu siapa? Hm. kamu siapa? Eh? Apa kamu? Ngawali kamu. Kamu jenis apa? Hmm? Eh? Apa? Apa? Iya, kami kebagas lailallahustanamu madrasah. Itu saya ajarkan. Ah. dia ah. nyaman. nyaman Oh, ngikut-ngikut ngawal-ngawal ngikut. nah, itu ya. Tinggal di sini ya. Kamu nah, disuruh siapa? Ada nah, yang nyuruh? Nah, pasang protek itu nah, protek. Jadi kalau dia <tik> bangun nanti meledak. Enggak ngapa. disuruh, disuruh orang Iya kamu orang ya hmm. kamu jangan di sini lagi ya yeah. ya yeah. yeah. kamu jangan di sini lagi yeah. kamu ya lihat di sini kamu sudah gak nyaman lagi kamu gak berani bisa pakir semua kamu pakir kamu jangan sampai di sini lagi ya Takutnya anak ngaji juga, itu masyarakat resah, Kira-kira kamu temanmu ngantuk, ngantuk, ngantuk. Kalau nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak kamu nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak Tiga itu malah Ayo Dia lemah Lemah Lemas Tidak ada tenaganya Tidak ada tenaganya Tidak ada tenaganya Lemas Tidak bisa nyuri lagi Tidak bisa ngaruh lagi sempurnakan Allah dua-duanya sempurna kan. oh kita sempurna Allah pisahkan dulu pisah Satu lagi oh sempurna sempurna sempurna bentuk dari bosnya bebas dari ikatan allah dari sempurna saya terangkom ya, ya kamu dulu berbatan apa kamu coba cari cangkungmu kamu suka apa dulu lupa kemar eh? lupa. lupa yang jahat, jahat ya berbatan jahat kamu masih masih bekeping bertahan di sini Enggak hmm? Enggak ada Enggak ada apa-apa Enggak ada lagi juga Emang sudah sempurna satunya Kita kembalikan Kapan kita kembalikan kepada Tuhan Misalnya ya Bismillahirrahmanirrahim Sempurna Angkuni dosanya Layla Muhammadur Rasulullah Layla Allah Rasulullah Layla Allah Rasulullah Assalamualaikum alaihi wasallam Rasulullah Bukan aku sempurna sifat-sifatnya pun kebaikan ya Allah, kamu diri ya. Ya Tuhan. Kamu sama orang tua. Kamu dirakas sama orang tua dulu ya, menjadi jangron. Jadi, lebih dimanfaatkan sama orang-orang yang agak bertanggung jawab ya. Kamu dimanfaatkan untuk nah, awal ini ya, namun aku di. Hmm. Kalau kita sekarang nggak bisa di sini ya, kita harus sempurnakan ya, lebih nyaman di sana, kembali kita di yang lebih nyaman ya, ya, ya sudah. Gimana? Iya. Ini ketemu kan orang orang ini Allah. sama-sama lebih -sama. hmm. kamu sekarang lebih nyaman ya tak serahkan kepada Allah ya hmm. biar kami disempurkan sem sama, sama Allah ya jadi dimanfaatkan sama orang-orang yang kurang bertanggung jawab ya membandingkan ya kami selamat sama-sama ya terakhir mungkin sekalian di hamba Allah yang paham tentang kejadian ini. Mungkin saya ambil kamu bawa sama Allah di rohaniah ya, Jadi lebih bisa dipercaya. dihadirkan Hadirkan hamba-hamba Allah yang bisa menjelaskan ya, Allah ini ya Allah. dengan izin ijma' Rasulullah. Dengan hak Dan dengan haknya Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Maaf Allah Kalau kurang tepat ya Dan menghadirkan dengan hadiah Allah dengan izin Allah Saya mohon Supaya dari rohaninya untuk memberikan Keterangan yang terkait merasakan masyarakat sekitar sini ya itu ada isu pocong dan sebagainya itu bersampai sampein benar nggak itu? ada sebagian cerita yang gimana? ada sebagian cerita yang... oh sebagian cerita yang enggak oh, benar ya tapi hmm. nah, sebenarnya kejadian itu ada benar-benar nggak -benar ada pocong yang datang di stasiun sini itu benar ya? Hmm. benar ada itu yang yang benar di, disuruh orang yang gak bertanggung jawab ya Dimanfaatkan Bukan dari gentayangan Tapi memang disuruh untuk Untuk ngambil-ngambil itu benar hmm, Iya itu semacam pesugihan gitu Iya Oh dari awal gentayangan dimanfaatkan Ditangkap untuk nyuruh nyuri itu ya lebih hmm, betul Seperti tadi Itu benar tadi hmm, hmm. Saya jangan takut ya, enggak lah. Iya, betul lah Iya, ya, betul itu ya. Ini saya hanya untuk memastikan Allah Karena kadang kan Ya untuk biar meyakin lah, kita enggak bikin-bikin dengan saya membawa pada rohaninya itu kan biasanya Yang dia ya, ya. lebih benar ya Ya, Salamudulillah, saya makasih Sesuatunya ya Kemudian sampai Nci Allah Sampai ada tugas di tempat sana hmm. Saya ada satu, melihat Bismillahirrahmanirrahim masih ada satu yang sini ya Allah, ridha, Allah. Ridha, Allah. Ridha, Allah. Allah. Ini. ini ya sudah lain Allah sudah Muhammad <tuh>. Malikamu padamu. Malikamu padamu. Malikamu padamu. diri pada Allah. Selamat. Tak ada lagi ya, sentaman ya. Wassalam. Selamat ulang tahun. Siapa <bagaimana>? saja? Siapa saja? Selainlah Muhammad Rasulullah. Allah. Selainlah Muhammad Rasulullah. Ya Allah. Selainlah Muhammad Rasulullah. Selainlah Ya Allah. Ya Allah. Selainlah Ya Allah. Selainlah Ya Allah. Selainlah Ya Allah. Selainlah Ya Allah. Selainlah Ya Allah. Selainlah Ya Allah aman ramadan sekitar desa sekitarnya aman berkaya ya allah. Uh, allah. selama lama yang dengan izin allah berkaya. dari bawah dari sampai dari delapan penjuru desa ramadan sekitarnya aman ya allah. Dari gangguan, gangguan dan insyaallah ya man. Alhamdulillah saya hanya bisa mengucapkan terima kasih Alhamdulillah dan terima kasih Ya, kita segala Saya mungkin jeningan ada tugas ya, Kembali ke tempatnya Ya, mohon, -mohon. silakan. Saya yang terima kasih ya, kemudian jangan dirindu ya Allah Salam dengan rudo yang ada di sana Iya, sama-sama Dan semuanya dirindu ya Allah Ya Saya, monggo. goh warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana tadi, kalau kami, karena ini laporan resmi ya, dan juga dianggu, anak santri di diri kami yang harus kami lakukan. Tapi kebenarannya terus kembali kepada jenengan semua ya. Insya Allah dalam hati sayang yang dalam dan mediator tidak ada niatan yang lain-lain ini juga tadi kami lakukan dengan berserah diri kalau memang dia hanya asalnya aglum yang matah namakan pocong ya biar jelas kalau menghentayangan juga biar jelas itu yang terjadi itu benarnya wallahualam. Wa Wa'alam kami tidak usah takut ya dengan gangguan-gangguan seperti itu selagi di dalam diri kita ini kuat kandilakan Allah ya bersolawat dan berserah diri, dan Insya Allah tidak ada gangguan seperti itu. Dan manusia lebih sempurna. Jadi kadang itu kita lebih takut dengan bangsa gaib atau makhluk gaib atau makhluk, -makhluk astral, tapi kurang takut dengan yang maha gaib. Jadi dikuatkan lagi, ditikotkan lagi bahwa Allah itu yang maha kuasa, Allah itu yang maha hebat. Jadi ditanamkan di aqidah panjang kadang hal-hal yang begitu merasakan tapi kurang takut kepada dan yang menciptakan yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. demi itu yang dikendaki Allah berjalan proses berserah diri ya, untuk adilkan itu tapi mohon maaf apabila ada kekurangan dan yakin ditanamkan desa kita ini dan sekitarnya bebas dari hal-hal yang merasakan kita nasi lemak, semakin bersama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.